demi hari kulalui denganmu suka atau duka lewati bersamamu hanya engkau lah Karena, engkaulah tawaku. karena engkau lah jiwaku, senyummu tawa aku, karena engkau kekasihku. Rasa letih hari-hariku, jika harus tanpamu, semakin berat rasa rinduku bila. mati separuh jiwaku jika aku kehilanganmu berhenti rasa denyut nadiku bila engkau pergi dariku hanya engkaulah yang mampu mengerti diriku to